cicicic welcome back to my channel tentang spin ya seluruhnya kita hari ini kita akan berbagi pola seluruh gajar hari ini ya seluruh ya kita akan coba mencari profit profit manis di game god of olympus pastinya tuh, <tuh> langsung gaskan aja kita main di pet 1200 double aktif kita coba di 30 quick dulu ya seluruhnya yang pertanyaan kita main di mana kita main di rtp8000 bosku situ slot tergacol tersolid sampai menjaga dunia akhirat di sini WD pun pasti di bayar lunas bosku dan cuma di sini bosku kalian bisa mengetahui rtp game live per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri hanya ada di rtp8000 pastinya loh jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang punya cuma drtp 8.000 pasti petir lagi dong agus kuning itu kuningnya jadiin dulu set-set lagi hmm, lumayan lah ya, ya lagi dong us lagi dong us. lumayan nih dan beribu kali 19-122 hmm, lumayan lah ya nah yang bertanya kita main gimana kita main di rtp 8.000 pastinya seluruh karena cuma di rtp 8.000 kalian bisa mengetahui rtp game live. 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri seluruh jadi buat kalian semua selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game biar kalian tahu game ini lagi gacor atau tidak ya seluruh ya yang tadi ber, uh, bang tadi main di RTP berapa RTP berapa persen kita main tadi di RTP 89 persen. kita biasanya main itu di RTP antara 80-90 persen seluruh biasanya di di antara itu tuh lagi gacor-gacornya kalau 90 ke atas itu biasanya tergantung bettingan tuh makanya enaknya tuh main-main tuh di 80-90% lah dan mainnya cuma di RTP 8000 pastinya untuk linknya saya taruh di pin komen ya seluruh langsung gas-gasak-gasak manja saja di RTP 8000 pastinya ya seluruh ya back to the game hmm, kalinya mantap kali seluruh lagi dong Hmm, hijaunya jadiin dulu ungu boleh turun uru kuning doang atas kuning pasti petir lagi buket kali sur kali berapa 3000 kali 33 umum lumayan lah ya seratusan seratusan lumayan-lumayan cuan tuh kita nempati dulu sempak sembaknya ya seluruh ya enak nih enak nih Olympus lagi gacor nih kakek sis lagi ngasih nih pastinya cuma di mana RTP 8000 pastinya bosku C2 slot tergacor tersolid santero jaga dunia akhirat jadi buat kalian semua langsung gaskan saja ke RTP 8000 bosku jangan ragu jangan bimbang mari RTP 8000 pastinya ya bosku harap back to the game-nya seluruh ya Yo, us kasih yang manis-manis lagi dong pecahan-pecahan manis atau freeze bring, freeze bring isi daging tapi kalau dilihat-lihat ritmenya sih kayaknya kita naik itu bukan di dalam free spin, tapi di luar free ah karena yang kayak tadi aja kalian saksikan ya kayak gitu pecah banyak, koneknya banyak itu nah, lumayan lah ya free spin pertama ya kita coba nih kita bener nggak omongan saya harusnya sih comebacknya tuh di dalam eh di luar free spin, bukan di dalam free speed Aduh ih iya, lumayan kuning dong turun dong kuning dong hmm, tidur dulu ternyata kuning nusul enak nih dua lagi tuh nggak hmm, mau kah Aduh sih mau nah kan tinggal petirnya di mana lagi dong hmm, lagi dong petirnya dong masa cuma kaldu doang anjir lumayan lah ya kaldu-kaldu anjir Aduh atas makota gendang lagi Aduh rangka satu kan gendangnya anjir hmm ayo tunggu, kasih yang manis kasih yang gurih kasih yang mantap-mantap tempat yang mantap. Oh, petirnya mantap kali mantap kali set set merah dulu biru boleh ikut biru ikut Aduh gak mau lumayanlah kamu udah 7 ini kalau ngasih di atas 100.000 lumayan banget ini pada kita lagi naiknya tuh di di, di luar Facebook kalau dia di dalam Frisbee masih ngasih lagi emang lagi gacor banget serius lagi dong lagi dong lagi dong aduh sepi ternyata bosku yuk birunya dulu aduh gak mau anjir tapi lumayan lah ya tuh ya seluruh kita coba hmm naik bed ya lah ya, ya 3000 lah ya kita coba turbo manual dulu 10 kali Kita coba rombak-rombak dulu kalau tiap naik bed itu buat kalian semua di manual dulu manual yang klik biasa atau manual yang diputar kayak gini selesai biasanya sih kalau tergantung kalau di luar twist itu enaknya ya, ya masih di itu kalau yang cari-cari twist -cari biasanya di tap-tap manual enak tuh kalau di dipakai manual hijau dulu Hai dong Aduh sayang sekali skaternya enggak turun lagi lagi lagi untuk kuning dong jadiin kuning itu turun dong tuh nggak mau hmm. Aduh nanggung kita coba kas eh, kas kas kas ke turku saja 10 kali ya seluruh hmm, kita cari pesan yang mantap kumbu-kumbu hebatnya keluarin dong us. kasih gue yang mantap mantap bro. Hmm. tuh Aduh gak konek anjir Aduh ya atas gelas itu Aduh gak mau kita coba quick ya enggak usah dapat nah, kasih 10 lagi las las las las las las kasih ya manis-manis kali 100 konek lur, yuk punya sekalian aduh kuning hijau-hijau dulu hijau-hijau dulu, ijo, dulu ijo. mantap ini gua lagi dong turun dong Ust. Aduh enggak mau lumayan layak lur, Aduh kali 100 konek lur, hoki-hoki parah nih buat thumbnailnya. akhirnya pola hari ini pola pemanggil Petir Zeus hari ini mantap ya seluruh ya, kita langsung jaskan WD kan saja ya karena udah profit lumayan juga jadi pada dilanjut nanti rungkat lebih baik utamakan WD utamakan profit ya bosku terima kasih sudah menonton sampai akhir bye bye